Hehehe Hai hai <tik> Thank you nyal Berkat kalian semua channel anime yang udah tembus 50.000 subscriber Yeay <tik> Nah akhirnya sekarang Miel bisa muncul dalam wujud tudinya Buat kalian semua tentunya hehe <tik> Eh Eh, eh, eh. Wah, Kenapa bisa gitunya? Hmm, soalnya magic formula udah terkumpul dari hasil menyerap energi kehidupan subscriber-subscriber. Miao, kalian semua tentunya <tell> <tell> <tell> oh, jadi sekarang. Miao, udah bisa evolusinya dan muncul dalam wujud Tuti. Terus kalau misalnya subscriber subscribernya udah makin banyak Mungkin nanti Mio bisa muncul dalam wujud 3D Atau dalam wujud manusia setengah kucingnya <laughs> Jadi, kalian jangan lupa ya buat selalu share dan support channel anime Mio Biar magic power Mio makin penuh Hehehe eh, eh. Siapa sih sebenarnya Mio? bisa evolusi dan pakai sihir gitu uh, emangnya Miao di kimon koceng oke oke oke oke sekarang Miao mau perkenalan lagi ya tentang asal-usul Miao yang sebenarnya <laughs> nama Miao adalah Elise Miao Hikari panggil aja Miao kayak biasanya <laughs> atau Elise juga bolehnya <laughs> oh ya yeah. uh, umur Miao tuh 2 tahun umur koceng atau Uh, hmm, setara dengan 19 tahun umur manusianya <laughs> uh, oh ya, hobi mio tuh nonton anime sama baca manga dan manhwa Sama makan. <laughs> oh ya, terus makanan kesukaan mio tuh rendang, sama mie ayam <laughs> Oh iya, Miao adalah ras campuran dari manusia setengah kucing sama demon Miao Dan satu lagi, Miao berasal dari Isekai Dunia Miao namanya Neko Isla Oh iya, sebenarnya Miao tuh juga masih sekolah loh di Akademi Sihir Namanya uh, Neko Kawaii Magic Academy. Eh, tau Çünkü, karena kemarin di dunia Mio lagi perang dan rasnya Mio lagi terancam, makanya Mio dikirim ke sini lewat portal sihir sama papanya Mio di Kucing Coaching Oh, Sebenernya awalnya Mio tuh dikirimnya random gitu nyel, acak. Tiba-tiba eh, sampai di bumi hmm, Terus miaunya juga punya misi buat menginvasi dunia ini biar bisa dikuasai oleh ras koceng eh, <laughs> uh, uh, tapi sayangnya di sini tuh nggak ada sihir dan Mio nya malah distract sama anime dan manga, eh, akhirnya miau jadi wibu dehnya, eh, <laughs> uh, oh iya, nah, terus Mio nya tuh punya ide. Buat ngumpulin pasukan dan menaklukkan dunia Dengan tetap jadi wipu lewat platform youtube ini Hehehe. So, kedepannya nanti Mio bakalan bikin konten-konten menarik buat streaming Nah, apa aja kontennya? Hmm, itu hmm, Mungkin nanti Mio bakalan main game pas anime ngobrol-ngobrol sama kalian. Eh, uh, wah wow, pokoknya banyak deh nyong. <laughs> It's tapi jangan khawatir ya, Mio nya bakalan tetep rajin buat bikin rekomendasi anime kok. <laughs> Jadi, jangan lupa ya buat nonton Mio Streaming. Thank you nya. Bye-bye. Kiss. Kiss. <laughs>